Ya Allah, ya Allah. Kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini. Ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidup, maka ya hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkan hidupku, ya cabut kebercahan hidupku ya Allah. Hinakanlah hidupku, ya hinakanlah hidupku ya Allah. Matikan aku, matikan aku ya Allah. Dalam kondisi kafir dalam kondisi kafir, kufur, kufur. Dan, mengenas. dan mengenaskan, mengenaskan tetapi ya Allah tetapi ya Allah kalau ternyata kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini apa yang saya katakan selama ini yang saya tulis selama yang saya tulis selama ini benar adanya benar adanya maka hancurkan adanya, maka hancurkan laknat laknat dina dinaka cabut berkah rumah tangganya cabut berkah rumah tangganya cabut berkah rezekinya siapapun, siapapun saja siapapun saja menantangnya yang menantangnya tidak mempercayai yang tidak mempercayainya, yang tidak mempercayainya. Orang yang merasa, yang jelas membahalah sendiri ada mubahalah. Tapi sebaiknya adalah bukan dilakukan yang demikian itu. Tapi bukan haram, bukan suatu yang terbaik. Dan ada berkisah-kisah pendahulu ada yang melakukan mubahalah, wala dan terbukti terbukti. Hanya dikhawatirkan di saat kita bermubahalah belum diwujudkan, belum ditampakkan oleh Allah. Lalu ada yang mengatakan berarti salah ente. Pejabat yang di, disumpah dengan Al-Quran, dia tidak mubahalah sendirian. Tapi dia sedang bermubahalah dengan rakyat seluruh Indonesia. Cuman bedanya, nggak ada rakyat di depannya. Dia sedang bersumpah bersama rakyat. Paham? Dan apa yang terjadi? Lihat, banyak pejabat-pejabat yang disumpah di bawah Al-Quran, hidupnya hancur. Anaknya hancur, istrinya hancur, rumah tangganya hancur, ekonominya hancur, kesehatannya hancur, alak tanah impotent, lemah sawat, otaknya sowat. Rumah tangganya dicabut keberkahannya, istrinya selingkuh, istrinya tidur sama sopirnya, istrinya dihentuk orang, suaminya tukang selingkuh juga, tukang bohong juga, minum mabut tiap hari. Dicabut berkah hidupnya, hancur hidupnya, mati mengenaskan, mati di kamar hotel, mati enggak minuman keras. Kenapa? Karena dia melanggar sumpahnya, sumpah jabatannya yang ada Al-Quran di atasnya. Dia sedang berubah alat dengan rakyat Indonesia. Paham matamu, paham. Youtuber-youtuber kiri, baser-baser kiri, paham matamu, tuh. Ngapain Dulu pada ngurusin ijarahnya Pak Jokowi? Jokowi Dodo, Presiden Indonesia itu, sudah jelas. Lulusan Insinyur UGM, kok kalian-kalian pada ngurusin ijazah palsu, ijazah palsu. Kalau ijazahnya palsu, dengerin dengar suki so nih. Cocok teh konor asaga kalian cangkem, rongok naku pingin nur, eh rongok naku pingi konur. Joko Widodo dari wali kota Solo itu dua periode, dari gubernur Jakarta, dari presiden itu dua periode. Terus kurang apa lagi? ijazahnya palsu dari mananya emangnya elu nur ha? emangnya elu punya ijazah elu aja ngaku-ngaku gus abal-abal ngaji raiso eh hey, nur suki eh kayak awak musuh pendukung-pendukungnya Nusuki? suki nanti pendukungnya Nusuki? suki cangkepnya ngomong gede-gede randu otak kuenur kus kus nur jarene undangannya sing undang kus nuris kus itu apa wong edan wong